Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Lovers serta Leslar, di mana dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini bang Imanaga mengucapkan untuk kita semuanya persahabat ya selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan semoga puasa kita full ibadah kita juga makin ditingkatkan dan mudah-mudahan selalu berkah barokah di bulan puasa amin masyaAllah bang Imanaga persahabat yang merahmati ya, ramadan 1443 Hijriyah atau 2022 Masehi. Semoga niat baik kita dan tentunya persahabat niat untuk kita semua menjalankan ibadah puasa semoga dilipat gandakan pahalanya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan untuk berikutnya persahabat kita lihat dapat vitamin bahagia ini di acara. Rizky Bilar, persahabat ya, perhatikan Dan disimak, ini para big boss Masya Allah, bos besar sudah pada kumpul ya Ada Rudi Salim, ada Mas Reza juga, Masya Allah, pokoknya kita semakin bangga kepada idola Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Menjadi inspirasi Dan mudah-mudahan juga, persahabat ya Tentunya selalu menjadi Orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan untuk banyak orang Amin Momen ini kita dapatkan dari akun Instagram leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, big boss katanya tuh Para bos besar ya sudah pada kumpul di acara sore hari ini Masya Allah, semoga idola kesayangan terkhusus Rizky Pilar Selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran pastinya Amin Dan berikutnya persahabat Kita juga mendapatkan cidukan vitamin bahagia Papa Bilar masih di unggahan akun Instagram yang sama Setelah muncul idola kesayangan kita Rizky Bilar Memakai baju kemeja putih Masya Allah semakin ganteng, semakin keren dan gagah ya Masya Allah, tabarakallah Mudah-mudahan Les Lormet of to the moon dan pastinya selalu mendunia amin ya robbal alamin dan persahabat kita lihat juga semakin gak sabar untuk menyaksikan acara nanti malam Bunda Lesti baru saja ini mengunggah foto terbaru Masya Allah si cantik sang kejora, luar biasa ini sih tentunya multi talent banget ya kebanggaan kita semuanya Bunda Lesti terlihat sangat cantik Aura positif selalu bersinar, terpancar dari raut wajahnya Bunda Lesti. Kita lihat juga, Bunda Lesti ini menuliskan sebuah kalimat. Jangan lupa ketemu nanti malam teman-teman di Indosiar. Tuh, sudah diajak ya oleh Bunda Lesti Kejora, jangan lupa ketemu nanti malam di Indosiar. Semoga menampilkan penampilan terbaik hingga persahabat komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun instagram selalu mengatakan Masya Allah cantiknya bunda Tumben aku gercep 23 detik yang lalu Masya Allah gercep banget ya kalau postingan idola kesayangan selalu support yang terbaik dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita